Saya itu terlibat di pelayanan yang namanya SOS, ya sudah hampir lima tahun, ya sahabat orang sakit. SOS ini didirikan sama Pak Stefanus Wijaya di Singapura, lalu akhirnya berkembang ke seluruh dunia, dan cukup banyak memang yang terutama itu yang kena kanker, ya baik yang dengan operasi dengan segala macam jenis pengobatan. Setelah terlibat di SOS sahabat orang sakit, lalu singkat cerita ya ke pola hidup sehat. Di pola hidup sehat kok akhirnya juga lo banyak banget ya yang kena kanker terus akhirnya ada seorang ibu di Bandung di komunitas kanker yang ngajak saya Pak buka WA grup kanker gitu ya. Nah, ternyata dari diabetes, kanker tulang, yang paling banyak jumlah WA grupnya itu kanker ya. Ya Itu membuat kita makin uh, concern pada kanker. Oke, saya akan jelaskan dulu, ya. Setelah itu, kita buka hanya jawab, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu bapak ibu, teman-teman yang mungkin diizinkan Tuhan mengalami kanker, ya. Nah, saya sebut hati-hati dengan jebakan, dengan jebakan kematian. ya. Iblis itu datang untuk mencuri, lalu membinasakan. Jebakan kematian ini tentu berlaku bukan hanya untuk kanker, tapi semua penyakit yang biasanya kadang orang itu dimulai dengan kecemasan atau worry. Dari cemas ini bisa frustasi tentang apa saja. Suami enggak pulang-pulang malam, sering izin, enggak jelas, mulai cemas, mulai khawatir. Dari khawatir bisa frustasi. Lalu naik dari hanya khawatir menjadi cemas, lalu banyak mengalami iritasi. Dari takut, akarnya takut, tapi munculnya bisa marah. Bahkan akhirnya panik ketika dengar berita selentang-selenting, suami selingkuh misalnya. Atau kasusnya grafik ini bisa yang lain juga. ya. Kok ada benjolan sih? Ah, mulai khawatir. Kok benjolannya makin besar sih? Makin kecemasan, ketakutan. Di vonis kanker wah panik dah udah panik gimana di kanan kiri kayak kayak orang kena covid gitu kan ya awal awal covid itu kan banyak sekali korban ya karena panik panik panik panik panik panik belakangan kan orang kena covid kayak biasa saja padahal sama-sama misalnya belum divaksin jadi kepanikan itulah yang membuat orang bergerak menuju ke atas ya lebih parah lagi dari dari ini sudah areal simpatetik, areal stres naik ke dorsal vagal. Ketika orang merasa bahwa helplessness, nggak ada pertolongan, nggak ada yang peduli sama saya, ya semuanya macam ngomong aja nggak bantu, mulai merasa tidak ada pertolongan. ah tuh. akhirnya depresi. Ketika tahu bahwa kanker itu mau sembuh mahal juga ya, alatnya mahal, obatnya mahal, herbalnya mahal, buahnya mahal, semuanya mahal. Ah, akhirnya depresi nggak ada kesembuhan foto ah, orang miskin Tuhan nggak adil Aduh udah bahaya kalau sudah mulai bilang Tuhan nggak adil sudah nggak nggak bahaya sampai akhirnya grafiknya mulai meluncur lagi ke arah berikutnya mulai malu kalau kena kanker malu kalau botak kepalanya habis kemo Aduh malu deh kalau kanker begini pasti dibilang punya kepahitan nggak bisa mengampuni punya sakit hati akhirnya mulai sistem tubuhnya sidon dari merasa nggak ada pertolongan sampai masuk, sampai nggak ada pengharapan, hopelessness. Sudahlah lebih baik mati aja, kayaknya saya memang nggak bisa sembuh. Gak, gak, udah nggak berani berharap lah, nanti malah kecewa. Tidak ada pengharapan, itu sudah masuk pada jebakan menuju kematian. Enggak siap-siap mati aja, udah betul. Nah, gimana dong kita mau sembuh? Ayo, nah, teman-teman, ya kita balik grafik ini. Kita lawan kembali grafik ini, kita kembalikan ke bawah, buang yang namanya panik, khawatir, takut, cemas, buang, pasti buang Tidak mudah, makanya ada olah nafas untuk mengatasi kecemasan, olah nafas MBSR, MBCT. Jadi kalau John Kabat-Zinn kan seorang psikolog, seorang psikiatri, seorang dokter, dokter psikiatri. udah pensiun, ya karena beliau sekarang sudah 80-an tahun umurnya, mengajar olah nafas sudah 50 tahun. Beliau lebih menekankan kepada mengolah rasa atau MBSR, mengolah pikir atau kognitif terapi, MBJT. Yang kekuatannya nggak kalahnya, kalah kalah dahsyatnya, tidak kalah dengan olah nafas Hof yang memang juga sangat terkenal dalam memperbaiki metabolisme. Ya, walaupun ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya kan Hof ini ada saat hipoksia. Hipoksia ini kan berbahaya buat kanker. Betul, hipoksia itu berbahaya buat orang kanker makin cepat udah orang Jawa bilang disengkake gitu ya matinya tambah cepat gitu ya karena hipoksia kekurangan oksigen bahaya banget buat orang kanker tapi tunggu dulu berbahaya itu kalau hipoksia sebagai status sebagai keadaan orang saturasi di bawah 95 udah kalau kanker karena kalau orang itu saturasi di bawah 95 artinya darahnya kekurangan oksigen lebih banyak CO2-nya udah pasti asem pH-nya itu namanya keadaan atau status hipoksia. Nah, gimana supaya saturasi di atas 95, sukur bisa 100 Justru terapi hipoksia. Orang ketika kurus badannya, ototnya sedikit, ya sudahlah, ototnya jangan dipakai, ya, jangan pakai otot lah, ya, malah mengecil, mengkerut. Orang kakinya sakit, pakai kursi roda, tambah mengkerut kakinya, ototnya. Maka ototnya harus dikasih stres, latihan otot, tapi latihannya terkendali. Lebih dari 45 menit ototnya mengkerut juga olahraga nggak boleh berlebihan dikasih stres yang sengaja maka dia pengen memperbaiki karena tubuh kita cerdas diisi protein istirahat cukup ototnya membaik malah pahanya yang tadinya kecil tambah besar karena otot pahanya kuat lututnya nggak sakit lagi padahal bantalannya masih robek tapi tidak sakitnya karena ditahan ini tulang kakinya sama otot yang sudah kuat. Kan hebat loh manusia itu Tuhan ciptakan hebat istri saya waktu itu, umur 57 tahun ya sakit lutut meniskus robek ya 6 bulan ya orang bilang lama banget Pak bagi saya cepet banget dalam enam bulan bisa naik bukit 9 kilo udah lepas tongkatnya tanpa obat tanpa operasi karena kemampuan otot dilatih nah sama juga paru-paru dilatih ketika saya saya termasuk orang yang paru-parunya parah di mana saturasi saya hanya 95, karena bronkitis 9 tahun. Sedikit lagi ke bawah saya sudah hipoksia. Dan itu berbahaya. Orang hipoksia buat saya, diabetes, udah tambah melonjak diabetesnya. Ya, belum lagi bisa risiko, komorbid kena virus, dan bisa juga metafase dari diabetes ke kanker. Seperti Pak, mau runtuh, awalnya diabetes. Dietnya salah, jadi kena kanker. Nah, untung saya... Belajar terapi hipoksia bukan status hipoksia, maka dengan turun naik turun naik turun naik pentok sekarang pentok bisa 100%. saya yakin nggak akan kena kanker. Kenapa? Tubuh saya alkali. Nah, tapi kita harus melawan yang namanya kembali lagi ke tadi jebakan kematian tadi ya. Kita harus melawan jebakan kematian ini. Iblis datang, setan datang, ngasih kekhawatiran, jadi cemas, cemas takut, jadi panik, udah terus kita lawan. Mesti turunkan ke bawah lagi, balikin lagi. Melawan kecemasan. Maka olah nafas, ucapan syukur, olah nafas, ketenangan batin. Kalau John kabat ya nama temanya Attitude for Goodness. ya Sama sebenarnya, ya. cuma saya ada kasih nama Bahasa Indonesia aja. Itu serial-serial meditasi. Itu sebenarnya tujuannya supaya secara tubuh, secara pikiran, kita kembali ke status hijau ini. Ke bawah. di Disinilah terjadi kesehatan, di sini terjadi kesembuhan. Lansia dan juga para orang-orang yang kena kanker harus punya sosial, komunitas, WA Group yang saling menguatkan. Kalau teman-teman punya kemajuan, bagikan di WA Group. Baik itu lewat olah nafas, olah menu, olah hati, olah pikir. Ya, itu dibagikan supaya wah melihat yang lain membaik yang lain membaik itu kalau istilahnya dalam dunia meditasi itu kan terjadi vibrasi gitu ya. Ya kalau secara roh ya transfer spirit kalau orang Kristen berkata wah yang secara psikologi aja ya udah berbagi semangat sehingga punya ikatan sosial yang saling mendukung. Itu akan membuat nanti ada namanya sukacita. Ada in the present groundedness. Kita hadir pada saat ini ya, jangan nanti-mati nanti nanti sakit nanti mati saat ini menghadapi kenyataan tetapi kita menghadapi kenyataan dengan sukacita lalu kita punya compassion dan mindful Oke okay, compassion dan mindful compassion dulu itu melawan arus yang namanya kecewa kepahitan, melawan arus yang namanya kuatir takut mati takut nggak sembuh Compassion, tak kasih contoh aja yang teman-teman di WA Grup Kanker itu kan kenal semuanya mestinya ya, Ibu Esther Margarita. Awal-awal WA Grup ini berdiri memang inisiatornya dari Bandung, ya. Dan Ibu Esther Margarita itu rajin jawab. Terus saya hubungin Bu mau nggak jadi admin grup gitu, mau gitu kan? Jawabin, jawabin, jawabin, jawabin, jawabin, jawabin. Sama akhirnya ya saya telepon, Bu, Ibu naturopati, Ibu dokter. Enggak, Pak. Saya belum lama kemo. <laughs> Dia pasien juga. Belum lama di kemonya lagi gitu ya. Bahkan masih waktu itu waktu tahun lalu itu kan masih proses terus ibu apa gini usaha atau pengusaha atau apa? Enggak, saya mah ibu sederhana yang enggak punya duit buat kemo, berjuang mencari BBBS, sehari-hari jualan tempe. Tapi saya makin kagum dengan kesederhanaan baik dari hidupnya yang memang betul-betul sederhana, ekonomi menengah atau bahkan bisa disebut bawah, sedang sakit kemo gitu ya. Tapi punya passion yang luar biasa menjawab pertanyaan orang lain. Dia nggak sibuk dengan ngurusin dirinya sendiri gitu, bahkan urusannya kan banyak ya. Harus jualan tempe, jualan itu udah bisa beli obat kanker yang juga nggak murah gitu, herbal yang nggak murah. Tapi saya tanya bu. Kok ibu kayak memposisikan diri sebagai konselor, sebagai sebagai mentor, padahal ibu kan pasien. Maka saya jadikan mentor dia gitu ya, pak. Saya tahu disperitnya orang kanker dalam kondisi lihat biaya semuanya mahal. Di mana saya nggak disperit, saya nggak putus asa, saya nggak khawatir, saya nggak takut, saya bergerak menuju kematian. Dan saya tahu itu semuanya akan membunuh saya. Saya balik ini, saya mau ganti ke hidup saya, saya mau kasihan sama orang lain. Saya mau mendorong teman-teman yang kanker untuk bangkit, untuk berusaha, untuk berjuang cari BPJS. Jangan bilang itu ribet-ribet, jangan itu bilang itu, itu susah, jangan bilang itu dilempar-lempar. Ya memang ada administrasinya kok, berpikir positif. Dicari, carilah maka mendapat, dia berjuang dia dapat gitu kan. Kita lihat nih semangatnya orang luar biasa ini, ini orang hebat nih. Waktu saya bilang sama Ibu Esther, Ibu pasti sembuh, Ibu pasti sembuh, pasti. Kenapa? Karena dia sudah lepas dari jebakan kematian, dia sudah hidup di areal hijau ini. Punya compassion, punya belas kasihan. Saya kasih cerita lagi yang memang pernah hadirkan saya hadirkan dalam komunitas kanker ya, yaitu Gavila. Dia tidak sembuh karena ikut saya ya, dia sembuh duluan, baru ketemu saya. Tapi ceritanya kan enggak villa ini kanker stadium 2. Ya, setahu saya saya kanker ketah bening. Kemo radiasi kepenang sembuh. Dua tahun lagi kambuh, udah stadium 3. Kemo radiasi lagi sembuh. Kambuh lagi stadium 4. Dan duitnya sudah habis 2 miliar lebih. Udah habis, ya sudah habis. Dan dia ngerasain kemo itu kayak digebukin katanya, kulitnya gosong, bibirnya pecah, udah nggak sanggup lagi, enggak sanggup dah. Dan dokter bilang kalau nggak di lagi, ya umur 6 bulan. Tapi kan akhirnya si Gavila kan, kalau dalam modul saya itu kenapa ada modul namanya Soul Healing and Miracle. Jadi kalau simak Gavila itu intinya di situ. Di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu punya konsep hidup. Saya ini kalau mati, ketemu Tuhan. Kalau saya hidup, saya hidup bersama dengan Tuhan. Jadi hidup sama mati ini kan gak ada bedanya. Kematian itu cuma pintu gerbang aja, pindah, ketemu dengan Tuhan cara langsung. Sekarang ketemu juga, hidup kelihatan, nanti mati hidup juga tapi gak kelihatan. Ya jadi mati nggak apa-apalah gitu ya. Tuhan mau mati-matilah gitu, tapi sebelum mati saya mau berguna bagi orang lain. Apa itu compassion? Dia mengisi hidupnya kalau saya dikasih kesempatan hidup, selama saya hidup saya mau berguna bagi orang lain. Tapi tentu bukan harus ngawur, ya, tetap makan sehat ikuti Dokter Tarsutien tambah lagi Leong Pitlin, itu kan yang dilakukan oleh Gavrila, ya olah nafas pastu ikut olah nafasnya yang kayak titik puspa ya itu sebenarnya kayak senci ya ditambah dengan yang metode tahan nafas karena kalau senci secara umum itu ya nggak pakai tahan nafas cuma tarik pelan pelan buang pelan pelan jadi uh, waktu buangnya tarik pelan pelan selak dalam mungkin yang saya sebut dengan kalau mas Gunggung sebenarnya nafas pelan sehari so, 3 jam Ya, juga bukan tanpa usaha, tapi secara mental. Nah, kalau secara mental, kembali lagi ke gambarnya, yang dengan jebakan kematian. Dia tidak malu dengan sakit kankernya, dia malah bersaksi ke sana kemari, dia tidak kehilangan pengharapan yang merupakan jebakan kematian, dia enggak depresi lagi. Karena dari, dari, dari kanker itu yang paling membuat depresi apa sih? Mati kan? Ketakutan tertinggi itu kan mati. Nah, ketika enggak takut mati. Ya kalau saya orang Kristen, ya di Alkitab pada ada ayat bahwa barang siapa ketakutan kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan memiliki nyawanya. Ketakutan itu memang membuat orang menuju jebakan namanya kematian. Maka Gafrila nggak takut mati lagi. Itu dengan cepat seperti grafiknya ini udah langsung turun ke bawah. udah Yang ada mindful. Apa itu mindful? hidup penuh penghayatan. Jadi MBSR MBCT M-nya itu mindfulness. Ya, Winghoff plain nanti saya jelasin juga. MBSR MBCT itu hidup penuh penghayatan pada saat ini. Masa depan itu lupakan dulu aja. Sembuh apa enggak, mati atau enggak. Masa depan masa depan itu hanya bikin khawatir. Masa lalu hanya bikin kecewa, kepahitan. Maka tadi disebutnya saya baca ulang lagi ya biar biar ngah biar saya juga nggak salah baca in the present groundedness in the present saat ini kalau Cenggabat sini bilangnya hidup pada momen present hidup pada saat ini bukan masa lalu bukan masa depan nah memang ya ada pelajaran kayak Ibu Sinta atau juga saya ajarkan dalam inner healing dalam pelajaran inner healing itu bahwa Misalnya karena memang kitab Yesaya atau Yeremia berkata bahwa hatiku pahit dan buah pinggangku tertusuk-tusuk. Jadi kita orang kepahitan, buah pinggang itu ginjal. Ginjalnya bisa sakit. Atau Alkitab berkata bahwa hidupku berat dan badanku bungkuk. Jadi orang merasa berat, lalu pundaknya sakit. Kayak saya juga pernah ngalami, kan frozen shoulder. Frozen shoulder itu ada kayak merengkel gitu di pundak. Kalau begini sakit, nah kalau begini sakitnya berkurang. Lama-lama pengennya begini terus. Jadi bungkuk beneran gitu ya. Kenapa hidupnya merasa berat. Lalu kalau saya kan sembuhnya waktu itu dengan berkata hidup ini enggak berat. Walaupun saya punya utang 17 miliar, saya akan jual aset saya, jual hartamu, bayar utangmu, harus ikhlas menjual, harus ikhlas melepas, harus ikhlas kehilangan, rugi ratusan miliar tidak apa-apa, yang penting saya enggak stroke, saya enggak kena penyakit, saya sehat, hidup ini enggak ada yang yang yang yang susah, kalau mau pasti bisa, Tuhan beri kekuatan, saya cicil, saya akan tanggung jawab, saya akan bayar semuanya, saya tegar, betul saya tegar mental saya tegar, badan saya tegar. Nah, memang ada ada pelajarannya, ada teorinya. Ketika orang sakit itu karena ada jiwa perasaan yang terluka. Kalau Ayub, Nabi Ayub berkata hatiku bergelora dan kulitku hitam mengelupas. Ketika orang tidak pernah tenang hatinya, gelisah terus, maka sakitnya misalnya kanker, tambah dengan kulit mengelupas, apa itu alergi. Apa itu autoimun? Di mana antibodinya tidak kerja, lalu tidak bisa detox, tidak bisa detox racunnya dalam tubuh. Udah gatel di mana-mana karena gelisah orang diabetes. Tambah dengan gelisah, gelisah, gelisah, gelisah, gelisah. Tambah satu lagi sakitnya selain diabetes. Gatel. Nah, memang ada pelajaran, dan pelajaran itu tidak salah bahwa misalnya. Karena nggak bisa mengampuni, karena punya kesalahan, hormonnya kacau, lalu jadi takut. Sak takut. Tapi yang diajarkan oleh John Kabat-Zinn untuk bisa sembuh. Sekali lagi, saya balik ke grafiknya lagi ya. Untuk bisa sembuh, kita itu nggak boleh yang namanya khawatir, cemas, takut, panik, merasa nggak punya pengharapan, depresi. Ini semuanya kalau digabung dengan satu kata di John Kabat-Zinn itu stres, gitu ya. Walaupun sebenarnya ya ada perbedaan, tapi untuk memudahkan pelajaran, nah itu enggak boleh stres. Gimana caranya supaya enggak stres? Kembali ke area itu, satu kata ya, dua kata sih ya, satu istilah tidak boleh yang namanya self judgment, tidak boleh menghakimi, menyalahkan diri sendiri. Iya sih, saya ini salah makan. Iya sih, saya ini dulu hidupnya ngawur. Oke, okay, boleh bertobat, boleh tentunya, bukan boleh ya, bagus. Bertobat, mengaku kesalahan, tapi dengan cepatnya, segera, sesegera mungkin, percayalah Tuhan itu maha pengampun. Jadi sesudah minta ampun satu kali, kalau saya, saya tidak akan minta ampun yang kedua kali, untuk dosa yang sama. Saya pernah nonton, jujur ya, saya pernah nonton film porno, saya pernah maling, saya pernah mata keranjang, saya pernah berpikir kotor. Nah, untuk kejadian yang sama, saya hanya minta ampun satu kali. Kalau saya ingat lagi kejadian itu, pernah nyuri mangga waktu kecil atau waktu SMA nyuri buku perpustakaan. Saya ingat itu, saya tidak menghakimi diri saya sendiri. Tuhan, terima kasih. Saya dulu ini orang jahat. Tapi terima kasih Tuhan sudah ampuni. Jadi ketika mengingat kesalahan masa lalu bukan self judgment, tapi malah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan baik banget Tuhan ampuni saya. Jadi jangan terus menyesali dosa. Kita boleh tentu harus menyesali dosa, ya. Kita harus hanya mengaku dosa. Tapi begitu ingat yang kedua kali, segera mengucap syukur. Tuhan terima kasih, Tuhan ampuni saya, Tuhan sudah hapus dosa saya. Tulisan dosa dihapus, ya nggak ada lagi. Nah itu istilahnya John Baptist hidup dengan no judgment. Dan kita khawatir ya, khawatir masuk neraka. Khawatir mati kemana? Pokoknya semua kekhawatiran merusak hormonal. Semua kekhawatiran menurunkan sistem imun. Jadi apa yang bikin khawatir? Maka sebenarnya pelajarannya John Kabat-Zinn itu paling utama untuk kesembuhan adalah mengenali sumber stres. Setelah itu bereaksi terhadap sumber itu dengan meminimaliskan responnya. Waktu saya 2017, gula saya kambuh lagi. Walaupun ini bukan kanker ya, tapi nantikan itu analog. Ya, 2010-2009, gula saya 400, HbA 1T11,5. 2010 dengan pola hidup sehat dari Bu Elisabeth Sugrata dan Tan Sutian, sembuh, lepas obat, lepas insulin. 2017 itu mulai kambuh. 2018 puncak-puncaknya, 2021 betul-betul lepas lagi, nggak enggak pakai obat, nggak pakai insulin. Waktu saya renungkan ke belakang, kapan tuh sih mulai kambuh? Makan ngawur, ya enggak enggak juga sih sebenarnya. Ya, ada pemicu di antaranya. Tapi 2017 itulah mulainya milenial kills everything. Platform mulai muncul dan omset kami mulai turun. Jadi saya tuh eh, orang bilang kan Pak Jorit ini ketawa terus enggak ada stresnya. Ya karena saya orang sanguin, Pembawaannya begini. Tapi diem diam saya stres ketika usaha yang dibangun dari tahun 92 satu sopir satu sekretaris sampai puncaknya 300 pegawai 200 kabupaten ada stokis dari MLM Evadasiat kantor kami di BSD 8 lantai halamannya aja 2 hektar saya bermimpi untuk go public tiba-tiba platform muncul dan omsetnya turun turun turun turun turun turun turun masih banyak duit ratusan miliar ikut buka platform bersaing dengan raksasa dunia yang triliunan habis Nah, dalam perjalanan itulah sebenarnya khawatir saya mulai muncul. Mulai khawatir, khawatir, khawatir. Walaupun pembawaan saya tetap aja ceria. Tapi hati tak bisa bohong. Ketika kekhawatiran itu mulai ada, maka saya diabet lagi, gula naik lagi 300-an. Untung saya menyadari itu sumber stres saya. Lalu saya mulai berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Dulu saya juga saya miskin juga tuhan pelihara kalau ini sampai bangkrut pun dan akhirnya betul, -betul bangkrut pilot secara hukum ya sampai sekarang nggak mati-mati juga dipelihara sama tuhan nah jadi buang betul-betul khawatir cemas takut panik apa itu sumbernya kankernya atau ada sumber yang lain yang memicu sebelumnya gitu ya tapi kalau itu sudah ditemukan sekali lagi langkah pentingnya adalah no self judgment jadi saya tahu saya khawatir karena bangkrut. Bangkrut karena saya salah mengambil keputusan. Udah, enggak usah disesali, salah keputusannya itu sudah terjadi. Lanjutkan aja hidup ini, ikhlas, let go. Jadi kita harus meminimal, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu saya nanti akan tanya jawab. Ya, materinya cukup banyak, tapi saya pikir satu hari sedikit-sedikit saja, nanti kita bisa lanjutkan lagi seperti pola hidup sehat kita mengarah kesembuhan dengan regenerasi sel perbaikan sistem imun metabolismenya diperbaiki lalu keseimbangan hormonal dengan begitu maka tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri karena kita menghidupkan natural killer sel dan T sel yang akan membunuh sel-sel kanker ya nah kenapa penting sekali olah rasa olah pikir ya jadi selain golf olah nafas serial MBSR MBCT jadi kayak senci itu ya masuk dalam kelompoknya olah rasa, olah ya, olah hati atau kognitif terapi. Karena untuk memperbaiki seluruh sistem hormon ini, ya, yang saya sampaikan sekilas saja dan supaya hormon-hormon kebahagiaan ini diproduksi dengan cukup, kita masuk kembali ke arah ke dalam grafik yang pertama kali, yang pertama tadi itu areal hijau, ya. Dan untuk itu kita bisa menstimulasi dengan nafas. Ya, karena sistemnya rumit tapi intinya sebenarnya ada yang di, yang di bawah ini bagaimana kita bisa menstimulasi parasimpatetik nervous system dengan nafas pelan nafas pelan itu tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan kalau bisa tariknya 15 detik, buangnya 30 paling tidak tariknya 10 detik, buangnya 20 detik berdampak sama dengan tarik 15, buang 15 jadi tarik pelan-pelan, buangnya kayak ditahan sebentar, terus dibuang dikit-dikit, itulah yang dilakukan oleh Gavrila. Ya, tarik 15-10 detik, detik, buangnya 20 detik, pelan-pelan, pelan-pelan sampai keringetan, sampai basah semuanya itu untuk menaikkan parasimpatetik ini. Nafas pelan sekali, bahkan bukannya para di mana banyak orang sakit itu kebanyakan kita kekurangan parasimpatetik tone, ya. Padahal hidup ini sebenarnya harus imbang, tapi banyak orang tidur, tapi hatinya nggak tidur, pikirannya nggak tidur, gelisah, khawatir. Itu akan kekurangan parasimpatetik. Akibatnya otaknya rusak. Otaknya rusak, sakit juga. Jadi kita bisa menyembuhkan dari menunya, dari otaknya, dari hatinya. Tapi ini nggak boleh terjadi kalau nggak imbang, tidur pun nggak sedang tidur. Itulah kenapa ada modul deep sleep. Orang kanker harus bisa tidur pulas, deep sleep-nya minimal 2 jam data melaporkan manusia ini tidur 8 jam, 6 jam itu pun kebanyakan deep sleep-nya hanya 10 sampai 20%. Simak baik-baik dua modul deep sleep, yang satu teknik nafasnya ini enggak sepenting dengan yang, yang yang yang kedua adalah teknik hati dan pikirannya supaya bisa tidur deep sleep. Supaya kalau kita tidur 6 jam itu deep sleep-nya bisa 40, 50, puluh 60%. Ya, kalau punya alat deep sleep bisa ngukur, itu bagus. Kalau enggak pun Pokoknya anda bangun tidur segernya luar biasa. Tadi malam saya tidur jam 10 sampai jam empat, gitu ya. Dulu mah, dulu tiap jam kencing melulu karena gula-gulanya tinggi juga jadi bikin kencing. Sekarang kita, saya pasang beker 520. Kalau nggak pasang beker sering banget kebablasan, pules banget. Nah, kalau kita bisa deep sleep melampaui rata-rata manusia di muka bumi ini yang hanya bisa 10-20 dari total tidurnya, kesembuhan terjadi dengan luar biasa, ya. Okay, kita lanjutkan lagi, lagi sedikit, dan itu deep sleep bisa dipicu dengan cara olah nafas. Kenapa? Waktu kita berolah nafas, kita akan memperkuat yang rest and digest mood dalam hidup kita. Kalau kita siang hari fight mood oke, okay. tapi malam hari harus. Dan terutama lagi, ini ada saya kasih kursor saya ini adalah saraf vagus. Saraf vagus ini mempengaruhi banyak sekali organ tubuh, dan saraf vagus itu mempengaruhi semuanya ini ya dan distimulasi di dengan nafas pelan. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. syukur viski breathing. Jadi tariknya 10, buangnya 20. Kalau water breathing tariknya 15, buangnya 15. Berusaha untuk bisa tarik nafas pelan-pelan 15 detik, buangnya pelan-pelan 15 detik. Kalau nariknya lebih susah untuk 15 detik, tariknya 10, buangnya 20. Dan itu jenis-jenis olah nafas seperti ini anda boleh berkali-kali dalam sehari kalau Ming dua kali aja sebelum makan pagi sebelum makan malam ya nah trauma respon inilah yang kita harus lawan untuk kita kembali ke bawah ya Nah satu lagi yang saya mau jelaskan mengenai kalau tadi saya tekankan mengenai John Kabat-Zinn atau olah nafas pelan sebenarnya sama juga dengan olah nafas ritmenya Mas Kunggung yang sangat detail menurut saya. Kalau saya nggak jadi olah nafas, ini kayak kelas SMA, beliau itu kayak kelas kuliah, penjurusan. Ini olah nafas diabetes, ini olah nafas kanker. gitu ya, Detail sekali. John kabat zinn aja nggak sedetail itu, dan sembuh juga. Atau Wim Hof juga cukup dengan basicnya, tapi Wim Hof itu inget ya, Wim Hof itu ada tiga modul. Breathing teknik, ice bathing, dan mind focus nah Main fokusnya Wibob ini jarang di-upload, karena itu program berbayar. Saya sempat mengikuti uh, sekilas, ya review, dan juga rekaman -rekam rekamannya yang bisa saya dapatkan. Itu harus, harus nyimak dengan baik-baik, supaya jadi tahu, oh itu main fokusnya. Menurut saya, itu mirip sekali dengan MBSR, MBCT. Mirip banget dengan senci. Mirip banget dengan olah nafas lain yang serial pelan. Jadi Wim Hof tidak boleh hanya Wim Hof, ya. Nah, sekarang hubungannya dengan kanker Wim Hof. Nanti teman-teman bisa melanjutkan di YouTube banyak sekali. Saya hanya mau tunjukkan saja. Dan ada pro dan kontranya yang saya akan jelaskan atau nanti masuk ditanya jawabkan. Olah kenapa Wim Hof ini kan bikin hipoksia, sedangkan orang kanker nggak boleh hipoksia, gitu ya. Nah, kenapa kita malah terapi hipoksia untuk kesembuhan kanker? Saya, saya jelaskan aja secara singkat menjelajahi ya dan saya berharap saya sangat berharap banget saya pengen banget ya ada kasus-kasus kesembuhan di pola hidup sehat karena pendekatan holistik ya holistik itu berarti nggak cuma olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, olah menunya juga ya kan, olah relasi kalau inget webinarnya dengan dokter Dewi Mahid dia dokter loh, bukan psikolog kalau ibu Sinta kan emang psikolog namanya psikolog ya Anda bisa sembuh dengan luka-luka batin ya gitu ya kan namanya psikolog tapi dokter Dewi kan dokter Di mana dia menangani orang kanker dia akan tangani juga keluarganya pernikahannya dokter gentiani nanere, dokter dia nangani Pak Roy almarhum komisaris uh, rumah sakit siloam ketika Dokter Barat istilahnya, hanya bilang umurnya tinggal 6 bulan, udah angkat tangan. Ditangani dokter Genti, perpanjang 8 tahun. Sampai Pak Roy begitu senangnya, maka sebenarnya kliniknya Ibu Genti sekarang ini yang di jalan hangtua, itu nilai asetnya berapa? miliar coba. Itu dihibahkan sama Pak Roy. Saking senangnya dia, kankernya, yang harusnya cuma 6 bulan, tinggal diperpanjang 8 tahun, dia hibahkan itu klinik yang namanya Life Tree, pohon kehidupan. Ya, itu pemberian Pak Roy kepada Ibu Gentiani yang menangani kankernya dengan baik. Dan Ibu Genti juga sebagai seorang dokter mengajarkan body stretching, tidak senang, mengajarkan pentingnya hati yang bersih. Kenapa? Inilah ilmu yang namanya functional medicine, kesembuhan holistik. Di mana kesembuhan itu bisa terjadi kalau kita menyelesaikan semuanya. ya. Nanti mungkin saya akhiri dengan satu gambar. Deh. Oke, sekarang saya tunjukkan dulu Wim Hof ya untuk orang kanker. Oh, Wim Hof untuk kanker ya? Oke, jadi teman-teman bisa bisa cari jurnal. Kalau yang memang laki-laki suka dengan pelajaran, suka dengan penelitian, ketik aja ya di Google, bukan di YouTube ya. Wim Hof Studi atau Wim Hof for Cancer. Ini kalau ini saya ketiknya di YouTube aja. Banyak sekali kesaksian ya. Jadi Wim Hof for Cancer. Maka selain kesaksian ada juga pelajaran orang-orang yang bersaksi bagaimana dan kenapa ya orang kanker bisa sembuh dengan metode Wim Hof. Ya, banyak benar. Ada masuk ke YouTube aja ketik Wim Hof for Cancer atau masuk di Google ketik liver for cancer. Ada orang yang bersaksi, ada dokter, ada dokter, ada PhD yang menjelaskan. Nah, yang perlu saya tambahkan adalah selain olah nafas Wim Hof yang sudah dipelajari di pola hidup sehat, maka yang perlu saya tekankan pagi ini adalah mengenai ice bathing, ya. Di mana orang kanker, orang autoimun terutama dua itu benar-benar diterapi dengan mandi air es, berendam air es. Itu kenapa gitu ya? Nanti di silakan dijelajahi sendiri aja ya kalau mau yang saya untuk penjelasannya yang seorang dokter profesor itu banyak sekali ceramah-ceramah uh, kesehatan yang mengulas Wim Hof. Jadi bukan Wim yang mengajar tapi mereka mengulas Wim Hof. Nah, maka ketika orang itu di berendam air gitu ya. Lalu diteliti. Apa yang ditelitinya? Gitu ya. Okay, saya pindah ke file yang lain. Ketika orang termasuk olah nafas, ini ini masih olah nafas. ya. Dengan olah nafas Wim Hof saja, yang paling penting tuh sebenarnya ini, interleukin 10-nya ini naiknya luar biasa dibanding dengan yang tidak olah nafas. Jadi olah nafas Wim Hof itu bisa menaikkan interleukin 10 itu apa sih? antiinflamasi. Tanger ikut seminar antioksid dan ikut seminar Ibu Elizabeth Jublatah mengenai ages skala makanan pemicu inflamasi. Nah itu dari dari sisi makanan harus antioksidan banyak menekan inflamasi. Tapi antiinflamasi itu bisa diproduksi oleh tubuh kita yang namanya interleukin 10. Dan itu bisa dipicu dengan dua hal. Olah nafas limbof. Yang kedua berendam air es. Sebenarnya nggak perlu berendam ya. Kalau orang misalnya lututnya sakit, kenapa dikompres es? Karena akan memicu di sekitar di situ akan muncul interleukin 10, anti inflamasi. Itu dikompres. Nah, Vimbov ini kan bukan dokter, dia orang sederhana, ya, yang dia pernah sakit. Dia berpikir sederhana banget daripada dikompres, kenapa nggak berendam sekalian? Ini ada luka di sini, ada memar di sini, ada radang di sini, dikompres, loh, hilang, loh, sakit, memarnya, radangnya hilang. Kenapa nggak berendam gitu ya? Nah, singkat cerita kan, itu mulai dilakukan dan sembuh. Orang lain sembuh, sembuh, sembuh, begitu yang sembuh, fenomenal. Akhirnya, dokter menjelaskan, psd menjelaskan, researcher menjelaskan, penelitian dilakukan. Wah, ternyata ketika orang bahkan di rumah sakit, ada penelitiannya, ada YouTube-nya, itu orang dikasih kayak jaket yang dialiri air dingin lalu di rumah sakit dimonitor monitor ya tadi eksponensial interlekin 10 maka imunnya langsung kayak kayak orang divaksin aja imun booster bahkan ada 30 orang yang dilatih seperti itu disuntik e coli <laughs> yang lain meriang yang nggak meriang loh maka nanti kalau yang ikut camp kesembuhan kanker dengan saya Mas Gunggung dan Dokter Gentiani kan kita pin program camp kesembuhan kanker ya nanti itu ada 31 jadi 10 sesi sebelum camp 8 sesi saat camp ditambah 21 sesi lagi setelah camp. Jadi Anda akan dapat begitu banyak modul khusus kanker, olah nafas kanker. Camp-nya pun camp kanker ya. Itu nanti dalam camp kanker juga akan dipraktekkan ya dengan tapi nggak berendam RS ya. Cukup dengan terapi kakinya, tangannya tapi setelah itu langsung dicek HRV-nya segala macam ya. Tapi menurut saya, misalnya nggak, aduh Pak, saya nggak punya duit untuk ikut camp 3,5 setengah juta. Anda coba sendiri aja, ya. Yang misalnya kankernya panyudara. udah, nggak berendam dulu nih. Untuk kompres itu loh, yang kayak jelly yang dimasukkan kulkas, tempel aja di panyudara. Mari yang radang di mana, tempel aja di situ, ya. Itu kalau mau nyoba, ya. Setelah itu bisa dengan bertahap. Kalau takut dingin, beli. Kalau sekilo 2 kilo kan nggak usah beli ya, freezer aja bikin es batu 2-3 kilo. Habis itu batafnya airnya jangan banyak-banyak supaya dingin dikasih mau coba lagi yang lebih gampang lagi kalau punya kolam renang atau di kompleksnya ada kolam renang yang murah tarifnya pagi-pagi sekali begitu buka langsung uh kedinginan uh, dingin, uh, uh, -uh. Nah, itu tubuh akan produksi interleukin maka ada dulu sebenarnya ada ibu Ari di Jogja yang sembuh dengan yang sembuh dari kanker dengan aqua yoga cuma saya hubungin beliau berkali-kali Sempat gagal, bahkan sudah sempat jangan di tapi karena kesibukan gagal masuk ya. Tapi ketika saya ketemu dengan teori terapi es ini, gitu ya, jangan-jangan aqua yoga itu yang menyembuhkan dinginnya air itu jadi masuk ke dalam air. Gimana dengan kedinginan, tarik nafas, selalu sambil yoga, gerakan pelan-pelan di air sampai dinginnya hilang. Itulah yang dilakukan sama Wimpo, berendam di air es, olah nafas sampai dinginnya hilang ya. Nah, itu. Kalau Anda simak nanti yang tadi saya tunjukkan di YouTube, Anda bisa jelajahi sendiri dengan lebih jauh kenapa sembuhnya dan bagaimana. Ya. Saya ulangin lagi yang di sini. ya. Jadi ini banyak sekali uh, testing dan analisa penjelasan ya ketika orang berendam dengan air es itu apa yang terjadi dan kenapa bisa sembuh. ya. Banyak sekali. Oke. Salah satunya, baik itu olah nafas Wim Hof, ya ataupun ice bathing dua-duanya menaikkan dengan sangat signifikan dalam pengujian ya. Ini dilakukan pengujiannya di Red Bout University ya. Interleukin 10-nya naik dengan signifikan berarti teruji terbukti dari dengan metode penelitian ya. Oke. Terus nah bagaimana dengan olah nafas Wim yang pakai tahan nafas? Kan kita jadi hipoksia, padahal orang kanker nggak boleh hipoksia. Kalau hipoksia, kankernya nyebar kemana-mana. Oke, okay. dengan olah nafas hipoksia, apa sih yang terjadi? Maka yang terjadi itu sebenarnya ada memicu munculnya. Kalau hipoksia, maka hipoksia indul faktor. Saat hipoksia munculnya, indul faktor ini memicu EPO, itu protein kompleks. Nah, yang penting dari protein kompleks ini. EPO atau protein kompleks ini akan memicu diproduksinya hemoglobin, sel-sel darah merah, sehingga hemoglobinnya akan naik dengan sangat cepat dengan bantuan olah nafas Wim Hof. Kan sering ya, kalau orang kanker itu di kemo, persiapan kemo, saat kemo, saat radiasi, udah itu banyak banget. Deh. HP-nya nge nya ngecrop, harus dinaikkan dulu, harus dinaikkan dulu sudah makan bit jus bit, udah sampai enak gitu ya nggak naik naik coba ada olah nafas Wimbo, Wimbo dua ya anda kombinasi antara makanan dengan olah nafas. makanan dengan olah nafas. beberapa orang memang kadang-kadang nggak semua orang itu mau testimoni ya ada orang yang di grup kanker pak saya HP-nya di delapan ajaib loh pak naik 13, pak dalam tiga minggu habisnya saya tiga pak gitu saya enggak pernah secepat ini gitu bu ke testimoni ah enggak. ah gitu karena kata apa, orang kena kanker kan nggak mau ya diekspos kemana-mana, apalagi direkam videonya masukin YouTube gitu ya. Tapi udah bukan ada lagi ya beberapa belas orang yang habisnya naik dengan cepat. Saya sampai, sampai, sampai dorong-dorong semuanya Ya kalau misalnya nggak kesaksian di YouTube minimal di WA grup lah. Nggak <laughs> semua orang itu mau bersaksi, nanti malah di WA. Gimana caranya? Gimana caranya? Ada reser repot gitu ya. Beda sama Ibu Esther kan, Esther Margareta. <laughs> Lagi kanker, lagi mengobati diri sendiri, mau direpoti, bahkan empat WA grup dia semuanya jadi admin, loh. Rajin itu sampai, sampai kita satu hari berapa jam, dia jawab WA group. <laughs> Tapi itu kompensasi memang beda lagi belas kasihan, memang beda lagi. Orang kan punya dorongan yang sangat kuat untuk nolong orang lain, itu kan menurut saya orang super ya. Itu sembuh, dia pasti. Tapi Wim Hof, dua secara ilmiah itu memang bisa menaikkan hemoglobin. Yang penting buat orang kanker, lebihnya untuk naik. Nah, terus gimana dengan pertanyaan yang tadi udah saya jawab sebentar? Saya singgung sebentar, sebenarnya dengan masalah hipoksianya ya? Oke, dengan masalah hipoksianya, saya lompatin aja langsung ke grafiknya. Hipoksianya jadi, ketika orang olah nafas diimpor, katakan tiga rit saja ya, dengan tiga rit saja. Itu biasanya misalnya. Pada waktu rit pertama saturasinya turun sampai 80. puluh, rit yang kedua sampai 70. tapi rit yang ketiga kalau buangnya habis nanti hanya lebih lama lagi bisa sampai ke 40. Kalau teman-teman rajin ikut saya pagi hari sering itu saya tunjukkan ya saya sampai 35, 36. lima, tiga saturasinya turun sampai seperti itu gitu ya karena saya buangnya habis dan saya tahan sekuatnya mungkin atau oleh yang enam yang rit. Ya, yang keenam saya tahan, sekuat mungkin saya nggak ikutin apa-apa saturasi turun sampai satura. Oximeter saya mati, berarti di bawah 30 Bahaya tidak Pak? Bahaya Berbahaya kalau Saturasi turun tidak bisa naik lagi Bisa mati, bisa blank, otaknya kosong Lalu datanya hilang Jadi pikun Tapi sekali lagi tidak berbahaya Kalau Anda bertahap Bimbof satu satu minggu pindahin satu minggu kemudian bimbo 2, 3 rit Lalu berikutnya lagi, tambah 4-rit, 5-rit, 3-rit, boleh sampai 6-rit. 6-rit pun ikutin audionya, atau pagi bersama ikut ikut praktek, tahan 40 detik, 50 detik, sampai Anda rasa nyaman. Lalu tiap kali 6-rit atau 3-rit, tapi sekarang nggak pakai 40, 50, 60. Sekuatnya, sekuatnya, sekuatnya, sekuatnya. Dengan cepat pasti hemoglobin ada naik. Plus apa? Nah, saya ulangi lagi tadi. Hipoksia berbahaya buat orang kanker maka hipoksia harus diatasi. Orang kanker tidak boleh hipoksia. Kalau Anda punya saturasi di bawah 97 aja kalau orang kanker, saya orang lain itu sandainya 95. Di bawah 92 harus pasang tabung oksigen. Orang di rumah sakit, saturasi di bawah 92 harus pasang tabung oksigen. 92 itu batas bahaya. ya Pasti pasang tabung oksigen. 95, lepas. Orang kena COVID, 92 pasang tabung oksigen. Ambang batas bahaya itu 92. 95 itu ke bawah udah nggak sehat. Orang kanker nggak boleh saturasi 95 ke bawah. 19 enam aja menurut saya kalau mau cepat sembuh harus 99 atau 100%. Nah, sekarang gimana? Orang kanker nggak boleh hipoksia. Tapi justru untuk sembuh dari hipoksia dengan cara terapi hipoksia. Kasih teori sederhana. Ya. Teori pendulum. Gimana supaya ini pentok ke sana. Ya. Ya didorong aja. Didorong aja atau ditarik aja? Ya, makin nariknya panjang, mantulnya lebih banyak. Artinya gini, kalau kita tuh hipoksia ke bawah, nanti naiknya lebih cepat. Jadi ketika kita memaksa sebentar tubuh kekurangan oksigen, oksigen tubuh tuh kayak di kaget gitu ya. Ih, kurang oksigen. Kalau gitu paru-paru kerja lebih banyak, gitu ya. Sama juga hemoglobin Kenapa orang sudah makan suplemen vitamin jus bit kok nggak naik-naik? Tubuh tidak merasa urgensi. Tubuh ini pinter, Maka ada istilah brain over the body. Tubuh tidak merasa urgensi untuk nambah hemoglobin. Begitu kekurangan oksigen, uh, ini tubuh kayak, wih, oksigennya kurang. Produk Produksi pengangkutnya lebih banyak lagi." gitu loh. Jadi diberikan stres. Maka dipiculah namanya HIF hipoksia indul faktor yang memicu EPO, EPO langsung perintah produk apa? kasih sinyal produksi hemoglobin, produksi hemoglobin begitu ya. Nah, sama juga ketika tubuh ini kekurangan oksigen. Maka dibikin kekurangan sebentar. Jadi hidup ini kan 24 jam ya. Anda 24 jam saturasi 95, 96, tubuhnya pasti asam udah pasti asam. Karena yang bikin asam itu kan CO2 salah satunya, selain asam-asam yang lain ya. Yang bikin alkali apa? O2 kalau O2-nya cukup 100% dijamin pasti Anda cek gas darah ya bukan pH urin ya gas darah ke rumah sakit saya jamin pH Anda 7,45 dan dokter Badruf, bukan saya ya dokter Badruf bilang 745 tiga bulan kanker mati pH Anda 745 kanker 3 bulan Anda mati maka Anda pertahankan pH tubuh ini nah untuk mempertahankan pH ini kan misalnya dari segi nutrisi jangan makan makan daging merah jangan makan yang manis-manis rasanya manis tapi asam hasil buangan metabolismenya berupa asam ya maka kita makan apa sayur hijau antioksidan yang serialnya B kompleks itu naikkan pH tapi pH juga naik dengan O2 oksigen maka kalau olah nafas mingguan kan langsung kelihatan saturasi 100 gitu ya anda ikut olah nafas saya saya tunjukin saya 100 padahal saya ini dulu hipoksia hampir karena saya bronkitis 9 tahun, udah udah lama waktu SD SMP jadi udah sembuh, jadi saya nggak merasa ya nggak merasa hipoksia, ya oke oke aja. Sampai 8 tahun lalu mertua saya pindah dari Surabaya ke rumah saya sakit lutut, saya belum kenal olah nafas, kita antar terapi oson. Untuk menemukan menentukan dosis osonnya dokter cek saturasi dan saya ikut dites dokternya marah sama saya Bapak harus ke rumah sakit paru-paru Bapak harus cek ke dokter paru kenapa Bapak ini 95 terus saturasinya bapak, ini 94 Bapak ini ada masalah dengan paru-paru enggak -paru. ada enggak ada Ya Bapak enggak merasa Bapak orangnya bahagia orang bahagia itu bahaya enggak merasa sakit atau mati enggak rasa apa-apa ternyata gulanya 400 Aduh, Bapak ke dokter paru-paru. Saya nggak pernah ke dokter. Saya orangnya nggak nurut juga. Saya nggak ke dokter. Singkat cerita, saya olah nafas. Singkat cerita, saya ke dokter lagi. Dokter, tolong dicek. Padahal sudah tahu. Kan punya oximeter. Ya kan? Loh, Pak, Bapak udah ke dokter paru-paru? Belum. Terus, kok sekarang bisa 100, bisa 99? Olah nafas. Sekarang dokternya ikut olah nafas. Jadi, saya termasuk orang dulu yang karena 9 tahun sakit paru-paru, saya... Saturasi hanya sembilan lima, sembilan 94, rata-rata 95. Ini orang-orang kanker juga bahaya nih punya saturasi sekitar itu. Jadi bagaimana supaya tidak hipoksia, justru terapi hipoksia. Ya simak modul dulu, Hof, ikuti olah napas involve, tarik, tarik buang, tarik buang, tarik buang. Pada saat itu adrenalin naik luar biasa. Ya, lalu setelah itu tahan kita hipoksia. Waktu hipoksia, maka ada hiperventilation, sel-selnya terbuka dalam tubuh kita. Saat itulah natural killer cell dihidupkan, diaktifkan. Jadi kayak restart sistem imun untuk menghidupkan natural killer cell dan T-cell. Ini juga enggak hanya dengan olah nafas, ya Anda deep sleep juga ini hidup lagi. Anda buang kecewa kepahitan, setelah dibuang kecewa hitam, jangan berlarut dengan self-judgment. Ya, ini yang penting nih. ya. Ado benar saya dulu pernah trauma, trauma pernikahan, trauma kebangkrutan, saya ketakutan dan dari trauma itulah kayaknya tiga tahun kemudian saya kanker saya 10.000 terdeteksi kanker, tapi kayaknya picuannya di situ. Ingat akar masalah, terus menghakimi diri sendiri. Ah, tambah parah. Nah, benar, kita harus mencari akar masalah, tapi no judgment. Bersyukur Tuhan sudah ampuni, ya. Itu pun itu pun bisa mengaktifkan sistem imun. Auto pagi puasa bisa menaikkan sistem imun. Jadi olah nafas tidak satu satunya ya. Terapi hipoksia bukan satu satunya, tapi terapi hipoksia bisa juga ikut mengaktifkan natural killer cell. Setelah kita olah nafas minum, kayak saya dari saturasi 95, sekarang saya bisa 100. Kalau saturasi 100, udahlah ke rumah sakit cek gas darah. Ketik gas gas darah ya, lab prodia nggak bisa ngetes pH darah, itu hanya rumah sakit tertentu dan gampang banget kok ya. Saya tunjukkan aja ya sekalian ya, mungkin eh, segala sesuatu kan sekarang kita bisa tanya tanya sama mbah Google ya. Jadi tes gas darah di dalam analisa darah itu ada pH darah. Jadi misalnya Jakarta analisa darah ya. anak. Analisa gas darah Jakarta. Oke, nanti muncul daftar rumah sakit, ya. Oke, cek klik analisa gas darah di Jakarta. Udah oh, muncul deh rumah sakit rumah sakit mana yang bisa tes gas darah atau pH darah, ya. Dan termasuk dengan harganya. Nah, misalnya MRCC ya tempat rumah sakit Mukhtar Yadi Cancer Center ya di tempat kanker pasti ada tes darah, malah harganya cukup paling murah termasuk yang murah 390.000. Di dalam analisa gas darah ini ada pH darah ya. Siloam Hospital, TB Tukang, Maya Mayapada, harganya mulai dari 390.000 sampai ada yang 580.000, paling tingginya ada lagi Klapa Gading 730.000 ya. Anda cari yang murah yang dekat. kan bukan berarti kalau murah itu abal-abal gitu ya karena memang mereka volumenya banyak atau mengharapkan dari tes di situ, berobatnya di situ kan gitu ya. Nah, itu analisa gas darah. Dalam workshop-workshop Hof, itu kan bukan urin yang dites. Di mana Wim Hof di rumah sakit berolah nafas atau muridnya berolah nafas di rumah sakit dan dimonitor pH darah 7,45. Jadi proven bahwa Wim Hof itu menaikkan pH darah ya. Itu pasti dan kalau pH darahnya naik, ingat, Dr. Wadroff, tiga bulan pH darah 7,745, kanker mati sampai... Dr. Wadroff itu siapa sih? Dr. Wadroff. Wadroff ya. itu onkolog di Jerman. 30 tahun menangani kanker. Dan selalu kemo, radiasi, biopsi. Menjadi rutin. Tapi Dr. Wadroff bilang, saya menjumpai hampir tidak ada yang tidak kambuh lagi. Semuanya kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi sampai akhirnya dia berbanting setir, itu dilakukan hanya kalau terpaksa, yang namanya kemoradiasi. Dia lebih menekankan pola hidup yang membuat alkali tubuhnya. Dan kebanyakan pasiennya dalam tiga bulan, kankernya sembuh. Ketika pola hidupnya dibetulin, PH darahnya 745, tiga bulan kankernya mulai mengering dan tidak relaps. Hebat ya. Ilmu di dunia ini semuanya banyak yang perlu dimunculkan. Tapi ya, banyak ceritanya lah kenapa nggak begitu gitu ya oke itu yang saya sampaikan ya jadi teman-teman kembali kepada tadi yang uh, atau sebagai penutup yang tadi saya ingat ya satu slide lagi jangan sampai kehilangan harapan itu jebakan kematian satu slide lagi dari Dietrich Klinghardt mengenai lima level kesembuhan yang pertama tubuh fisik kita diet olahraga suplemen itu Level kesembuhan paling bawah. Yang punya daya kesembuhan lebih tinggi itu tubuh energi. Di sini ada meditasi, olah nafas. Tapi yang level kesembuhannya lebih tinggi lagi adalah tubuh mental. Pengharapan, yakin bisa sembuh, sukacita damai sejahtera, buang khawatir, buang ketakutan. Saya pasti bisa sembuh. Yang lebih tinggi lagi, tubuh roh. Yang saya sebut miracle and Soul Healing and Miracle, perjumpaan dengan Tuhan, karena perjumpaan dengan Tuhan melebihi sugesti. Jadi saya berharap anggota komunitas pola penyintas kanker ya, semuanya bisa mengalami uh, kesembuhan. Ya. Oke, saya jawab pertanyaan sampai jam 8, habis itu kita selesai. Mungkin saya akan, akan bikin juga untuk kanker ini berkala ya ya sudah sudah berkala tapi kebanyakan kan yang dibahas sama Pak Wabaruntu sama Ibu Elizabeth Jubrata, Pak Samuel ya semuanya dari sisi medis atau sisi nutrisi ya. Nanti kita dengan Mas Kunggung bisa sisi olah nafas. ya. Dengan yang lain dengan sisi ya, Bu Genti nanti akan beliau mulai komitmen untuk lebih sering ya dari sisi yang lain. Ya terutama kalau kayak Ibu Genti kalau Pak Pianto sudah saya hubungin, tapi belum memberikan jadwal ke saya, sibuk. ya, jadi nggak bisa memberikan ya. Oke, sekarang saya jawabin pertanyaan ya. Pagi, Pak, pH urin saya 8,2. Apa alkoholosis? pH urin berbeda dengan pH darah. pH urin itu 5 sampai 8. Jadi, pH darah, pH urin bisa 5. Itu kalau dites ke rumah sakit, pH darahnya bisa 7,45 atau 7,3. Karena berbeda. Urin ini kan sampah, ya pasti lebih asem. gitu ya. Atau malah lebih lebih tinggi. Ya, memang kalau 8,2 ketinggian, gitu ya. Karena ringnya itu 5 sampai 8. Apa artinya nih pH urin ini? Kalau kita punya pH urin 5,2 kayak saya, saya diabetes dan pH urin saya dulu 5,2, 5,3, paling tinggi 6 itu pun jarang banget. Saya udah ngetes sampai 3 bulan, sehari 10 kali saya tes urin saya tapi pH 5 itu belum tentu darahnya 5 ya. Darahnya bisa 7,3 tetap normal. Tapi apa artinya kalau pH urinnya terlalu terlalu asam terus? Untuk pH darah 7,35 sampai 7,45. Kalau sampai kalau di bawah 7,3, 7,1, 7,2 udah itu berbahaya udah. Kanker kambang kambuh. Kalau tubuh kita di bawah 7,3. Tapi apa artinya misalnya pH urin pH darah saya tes Pak di rumah sakit 7,3 tapi pH urin 5,2? Artinya pola makan kita kebanyakan asemnya. Buang daging merahnya. Tapi kalau orang kanker gini kan udah nggak makan daging merah ya. Saya bicara yang di diabetes. Wah, orang diabetes kurangin karbo. Ya. Lalu malah pada makan daging. Dua dagingnya daging merah. Udah, diabetesnya sembuh. Kena kanker, diabetes sembuh. Ginjalnya rusak. Kebanyakan daging merah. ya Lalu supaya pH-nya nggak turun. Mak makan sodium bikarbonat Makan kimia lagi. Kalau saya nggak mau. ya. Jadi kalau kita pH urinnya terlalu rendah, kita harus atur pola makan kita, berarti kita enggak imbang kebanyakan asemnya. Sehingga, karena gini, untuk ngatur pH darah yang bekerja dua, paru-paru dan ginjal. Misalnya pH-nya turun, paru-paru narik oksigen lebih banyak. Atau kita, stimual, kita stimulasi dengan hipoksia sebentar. Kita ini 24 jam, kita hipoksia kan hanya beberapa -berapa detik ya. Kalau Anda sudah ikut olah nafas sebuah dua nih, kita tahan nafas. Saya tahan napas 60 detik, sampai 40 detik aja masih 100. Tapi begitu tahan napas lagi, tahan nafas lagi, 60 detik, 70 detik, mulai turun, tung tung tung tung tung tung tung tung turun sampai 30, tarik. Wah, paling 10 detik itu hipoksia. Jadi jangan takut hipoksia, kalau itu sebagai terapi, 24 jam Anda 95 terus ada bahaya, kanker nggak sembuh-sembuh, tubuhnya pasti asam kekurangan oksigen. Dengan sebentar saja, cuma 10-15 detik, kita hipoksia. Naik lagi, turun lagi, naik lagi. Begitu tiga kali, enam kali, naiknya pentok ada 100%. Setelah saya olah nafas, memang akan turun. seratus 100%, tapi misalnya 97, kemarin 95, gitu ya. sekarang 98, kemarin 96, sehingga saya rata-rata sekarang 99, 98. Olah nafas sebentar 100%. Jadi terapi hipoksia tidak masalah. nah Kenapa saturasi harus dinaikkan? Itu untuk pH darah ideal lewat adanya oksigen. Jadi untuk menaikkan pH darah, tubuh kita tuh yang kerja apa? Paru-paru. Serap oksigen, itu pH darah naik. Nah, dalam keadaan tertentu kankernya, panjur, kankernya kanker paru-paru lagi. Aduh, ininya nggak naik-naik gitu ya. Atau Anda kanker tapi memang asma, pernah bronkitis, pernah kena covid, jadi paru-parunya ini kerjanya susah naiknya untuk narik oksigen supaya pH darah ideal maka selain paru-paru yang kerja ginjal. Nah, ginjal akan mengatur. Misalnya Anda kebanyakan minum air alkali sampai berliter-liter gitu ya. Nah, tubuh malah butuh asam. Maka Anda karena Anda masak makan buah. Dalam buah-buahan ada asam organik. Anda makan jus bro, ada asam organik. Tubuh harus punya stok asam dan basah. Ketika terlalu alkali, ginjal akan mengatur alkalinya dibuang. Asamnya dipakai. Ya. Maka kalau kencingnya di atas 7,5 berarti kebanyakan alkali. Kenapa? Ini kencing itu sampah. Kalau terlalu asam berarti kita makan kebanyakan asam. Kita naikkan dengan makan sayur hijau. Banyak pekompaknya ya kan? Itu pasti ph-nya naik. Olah nafas ph-nya naik. Nah kalau olah nafas itu berarti naiknya ph darah karena oksigen. Sedangkan dari mual makan itu dari keseimbangan mineral nah kalau sekarang terlalu tinggi ya kalau terlalu tingginya ini hanya sesaat ya olah nafas nih sampai satu jam iya 8,2, saya juga begitu sampai delapan tapi olah nafas tapi nanti satu jam lagi kita minum segala macam udah balik lagi tujuh setengah itu sesaat aja nggak apa-apa ya jadi kalau alkalosis itu kalau ph darahnya 7,5 saja apalagi 8, ya kan ph darah itu 7,45, di atasnya itu ya alkalosis 8, pasti anda masuk rumah sakit pasti udah badan udah nggak enak semuanya. Kalau pH darah lo ya, kalau urin fluktuatif. Fluktuatifnya pH urin ini untuk menjaga kestabilan pH darah. Nah, saya sekarang ini dengan latihan olah nafas enggak minum sodium bikarbonatnya. Bangun tidur pH urin 7,2, 7,4. Banyak minum air putih 7,5. Ya, minum kopi turun sedikit. Ya memang itu akhir, akhir ini akan naik turun. Ya, tapi pH urin saya sekarang sekitar 7 sampai 8. Habis olah nafas, sekarang naik 8, 7,8, enam ini tidak masalah, fluktuatif. Karena ini fluktuatifnya urin ini untuk menjaga kestabilan pH darah di 735, di 745, ya. Oke. Bagaimana kalau kita hidup di bawah judgement orang lain, ya. Self judgement biasanya dikarenakan judgement orang lain, ya kan? Orang ngasih label kita, kamu tuh bodoh, kamu tuh goblok, kamu tuh gak ada gunanya, kamu tuh istri tapi gak bisa, jadi kamu tuh perempuan atau laki-laki sih, kamu lahir salah kelamin, ngerti gak? Dari istri jadi perempuan gitu enggak. waduh suaminya ngebully, begitu. Pertama kali dibully di KDRT, KDRT fisik, KDRT K KDRT kekerasan verbal, marah. Kenapa? Kita melawan, saya gak begitu. Tapi kan diomongin terus, iya memang saya begitu. Itu kita sudah terlabel, sudah termakan, gambar dirinya sudah rusak. Itulah kenapa saya ada modul namanya self-image therapy. Itu kognitif terapi. Jadi yang namanya inner healing terapi sama kognitif terapi, kalau menurut saya itu daya kesembuhannya lebih dahsyat daripada olah nafas dan olah menu. Karena itu mesin tubuh kita, yaitu pikiran dan perasaan. Ya, Nah, kalau kita karena judgment orang lain makanya kita harus punya self image terapi ya lebih lengkapnya simak modul self image terapi ya masuk ke YouTube aja juga bisa self image terapi jarot kalau misalnya ini yang nanya ini anggota grup baru atau grup lama tapi kan lebih mungkin lebih concern ya brokoli mentah atau masak kan gitu ya itu, itu tubuh tubuh fisik itu sebenarnya ya ya boleh juga konsentrasi hal seperti itu tapi saya berjumpa orang kanker yang di desa, itu, apalagi beli alat yang sampai jutaan, hidup aja susah pas pasan. Udah enam tahun loh kanker, dokter bahkan dokter udah nggak ngasih resep obat lagi, udah angkat tangan. Bahkan suaminya tuh dipanggil tuh, udah pokoknya ibunya pengen makan apa jadi kasih, maksudnya tuh biar sebelum mati biar bahagia lah gitu, paling 6 bulan sudah 6 tahun enggak mati-mati. Daripada mana tuh kesembuhannya? Tubuh mental. Tubuh mental, dia bahagia, dia hidup berarti. Nah, makanya kalau kalau dihakimi orang lain, kita harus punya namanya self image, gambar diri, bukan citra diri. Citra diri itu nge-branding. Biar, biar sukses pakai barang mewah, hutangnya banyak, Aduh itu namanya ngebranding ya, itu bikin penyakit juga itu malah penyakit jiwa. Jadi self image ya, saya enggak jawab menjelasin self image nya, nanti butuh dua sesi ya bukan dua sesi. Ini yang program berbayar lagi saya jelaskan dalam empat sesi ya, nanti akan saya rekam juga yang gratis pun saya akan kasih juga. Jadi tapi sekarang ini ada paling enggak yang di kelas gratis ada dua sesi namanya self image terapi. Itu untuk melawan buli, termasuk benar -benar untuk orang tua, saja, sebenarnya untuk anak-anak pun juga. Kalau kita dihakimi orang lain, di dijudgment orang lain, maka respon kita harus adalah, saya seperti ini. Tuhan ciptakan saya seperti ini, dan saya bersyukur dengan diri saya. Bukan sombong, tapi bersyukur dengan diri saya. Tuhan terima kasih, saya memang orang yang cengengesan, saya tidak rapi, saya buka laci, lupa nutup, buka lemari, nuta nutup, buka laci ambil gunting lupa nutup, saya buka lemari ambil baju lupa nutup, saya keluar mobil ke garasi lupa nutup, saya orangnya pelupa, saya orang sanguin, saya mengaku Tuhan. Tapi kan saya kreatif Tuhan, saya orangnya lucu, saya banyak bicara, saya pandai bergaul, saya pandai dagang. Gitu ya. Itu adalah kata-kata untuk diri saya sendiri. <laughs> saya orangnya nggak rapi, orangnya nggak teliti, nggak bisa nulis. Aduh! Orang tua saya juga ngomong begitu, istri saya ngomong begitu, gitu kan? Tapi sekarang kita mencapai pemahaman. Istri saya punya kelemahan, saya lengkapi. Saya punya kelemahan, istri saya lengkapi, ya sehingga saya tidak termakan oleh bahkan jasmen yang itu benar. Orang menghakimin saya begitu tuh ya memang saya begitu. Tapi saya nggak mau, saya begitu tuh membuat saya depresi. Karena saya fokus pada sisi negatif yang orang sebutkan dan memang itu benar adanya ya saya akui aja Tuhan, memang saya orang yang nggak teliti Tuhan. Tapi kan saya kreatif Tuhan. Terima kasih Tuhan, Menciptakan saya kreatif. Jadi saya tidak menyesal Tuhan, kenapa saya nggak teliti Tuhan? Maklum hidup macam apa pula saya ini, enggak ya. Nah lebih panjang lebarnya, simak di modul self image terapi. Itu termasuk dari kognitif terapi. Kognitif terapi itu di John Kabatzi namanya MBCT, mindfulness based Kognitif terapi, ketika kognitif terapi, Anda nggak usah pusing nafasnya apa, bahkan Anda nggak usah olah nafas pun nggak apa-apa. Yang penting justru pelajarannya. Jadi, Anda nggak usah cari audionya pun nggak masalah, Pak. Ini audionya gimana? Cara bernafasnya gimana? Bukan olah nafas lagi, olah pikir. Maka yang penting pikirannya, nggak usah olah nafas, nggak apa-apa. Lagi olah rasa, yang penting perasaannya. Anda masuk modul inner healing, Anda nggak usah cari audionya gimana. Itu bukan olah nafas, itu olah rasa. Jadi yang penting yang dibawa itu hatinya, ya. Karena ada yang videonya nggak disimak, lalu hanya pakai audionya, ya nggak sembuh sembuh lah. Karena itu hanya mengolah nafasnya. Maka John Kabat itu bilang begini, mindfulness is not about breathing, it's about your soul. Tentang stres, tentang hati, tentang pikir. Jadi nafas hanya sebuah track. Jalan untuk kita mudah mengatur perasaan. Nanti berikutnya teknik yang mana, nafas ritme 1, 2, tiga 4, 7, 8, sudah nggak penting lagi. Secara insting nanti kita bisa tahu mau pakai yang mana, gitu ya. Oke berikutnya lagi, deep sleep itu apa tidur tanpa mimpi. Deep sleep itu tidur pules. Ya saya tunjukkan nanti bisa disimak modulnya ya karena kalau jelasinya butuh dua jam lagi ya. Jadi anda masuk ke YouTube ketik deep sleep ada dua modul ya. Ketik deep sleep ya. ketik masuk ke YouTube. Anda ketik aja deep sleep jarot ya. Oke. Maka nanti muncul ada dua modul ya, workshop deep sleep 12B dan deep sleep 12A. 12A ini penjelasan dari teknik bernafas gimana kita bakal tidur pulas. Dan 12B itu menjelaskan pengertian deep sleep dan persiapan psikologisnya supaya kita bisa tidur pulas, tidur berkualitas. ya Bisa bermimpi, tapi mimpinya di sorga, mimpinya indah, atau tanpa bermimpi, tapi indikatornya apa? Bangun tidur segernya luar biasa. Pak, saya bangun tidur kok pegel semuanya? Lah, tadi malam itu tidur atau kerja bakti? Tidur, tidur sih Pak tapi mimpi dikejar maling tuh. Tidurnya mimpi dikejar maling, mimpi suaminya selingkuh, mimpi dicek setan, itu berarti Anda tidak tidur Badan Anda tidur, mata Anda tertutup, tapi perasaan dan pikiran Anda tidak tidur. Maka tidur yang deep sleep itu sebenarnya ya tanpa mimpi sama sekali. Les. Bangun. ih eh, udah jam 5, udah jam 4 tadi, jam jam 9, jam 10 perasaan baru tidur gitu. Enggak terasa. Nah, itu deep sleep juga. Atau mimpinya indah. Sehingga bangun tidur itu terbawa perasaan yang indah itu. ya Itu juga masuk tips link Buang nafas lewat hidung atau mulut? Bisa hidung, bisa mulut. Kalau Wim Hof, lewat mulut, kalau MBSR, MBCT lewat hidung. Jadi olah nafas Wim Hof tarik hidung, buang mulut. Di luar Wim Hof semuanya tarik hidung, buang hidung. Hanya Wim Hof yang tarik hidung, buang mulut. Wim Hof pun waktu relaksasi yang 15 kali itu, itu tarik hidung, boleh hidung, boleh mulut buangnya. Ya, saat relaksasi, ya dalam BIMBOV 2. Untuk sementara, sebelum aktif ikut olah nafas, tunggu bekas jahitan pulih, maka di rumah saya gunakan oksigen tabung. Oke Untuk memaksimalkan alkali tubuh, apa bisa pakai maksimal hasil dampak ke kanker? Iya. ya Kalau masih ada jahitan, belum bisa olah nafas BIMBOV, bisa olah nafas yang water breathing. Atau untuk naikin alkali tadi, cara menaikkan alkali, kalau kita ngerti sistemnya tubuh kan, Alkali itu kan lewat paru-paru dan lewat ginjal. Maka, Smith olah nafas bukan satu-satunya. Salah satu cara menaikkan alkali. Dan lewat olah nafas, yang diperbaiki metabolisme. Kalau minum air alkali, berarti harus minum terus umur hidup. Kan begitu. Atau bukan air alkali. Karena air alkali hanya air. Ada makan antioksidan. Sayur hijau, vitamin B kompleks itu kan antioksidan. Itu pun juga menaikkan alkali. Ketika tubuhnya alkali 745, pasti kankernya lebih cepat sembuh. Kalau Balcroft malah berkata 3 bulan, ya. Jadi memaksimalkan. Makanya orang kanker kenapa nggak boleh makan daging merah, makan manis-manis. Karena manis-manis, daging merah itu metabolismenya nanti menghasilkan terlalu banyak asam. Kalau kita mau asam, kita bukan maunya bukan asam sampah, tapi asam organik. Sodium ascorbat, ya, vitamin C itu kan asam. Tapi asam yang sehat sama lemak lemak sehat lemak gak sehat Asem juga begitu ya. Apakah tiroid itu bisa sembuh tanpa operasi? Kalau saya ya tiroid autoimun kanker seklerosis, semuanya bisa sembuh ya. Yang di Bim Hof aja ada lihat yang tiroid ya. Ini ngomong tiroid ya saya tadi setahu saya ada yang tiroid. Jadi Wim Hof bisa sembuh dengan tentu kalau sebenarnya bukan hanya olah nafas ya kalau pola hidup saya itu kan olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, olah menu itu semuanya ya kalau saya yakin bisa. tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh selama masih bernapas, selama masih ada harapan. atau kalau enggak ini saya ganti bukan kanker, bimbof, port, tiroid. nanti kan muncul orang yang bersaksi yang kena tiroid dan sembuh dengan olah nafas Wim Hof. mana Hof ini menurut mulai... saya Kayak miracle, presentasi kesembuhannya luar biasa. Pusat terapi pepadu tiroid, kanker tiroid. Oke, okay. lalu di sini ada tiroid-tiroid, banyak juga yang lain tapi yang wimpo. Ah, ini aja. Ini yang otemun disordernya ini. Saya saya tiroid. Lalu ini ada yang lain lagi ini ya. Uh, ini yang wimpo, bukan ya? Balancing tiroid, simple power, tanya, prune, paris, uh, bukan ya? inflamasi ringhoff eh, saya pernah pernah nyimak si waktu itu ya yang orang tiroid lalu kesaksian sembuh dari ringhoff ya autoimun tiroid ini seba George bukan ya tapi yang pasti ya kalau pertanyaannya tiroid bisa sembuh bisa tapi sekali lagi bukan hanya olah nafas ya kalau Dr. Elizabeth Jumrata, kan orang tiroid, jangan makan brokoli yang mentah. Hindarin. Karena itu bisa memicu sakitnya tiroid. Jadi pola hidup sehat, atau di luar negeri nama kerennya functional medicine. Functional medicine itu orang sembuh dari olah hati, olah pikir, olah rasa, olah relasi, ya bahkan sampai relasi pun itu ke dokter Debbie di Singapura itu pak walaupun orang yang sakit kanker pak saya tetap nasih hati untuk pemulihan suami istri. lah kenapa ya kalau enggak, ini kambuh lagi kambuh lagi itu dokter loh yang ngomong bukan psikolog gitu ya maka sekali lagi kalau saya ditanya pak terapi bisa sembuh enggak? bisa bisa anda bisa sembuh tapi ikutin pola hidup sehat, olah hati, olah pikir, olah rasa jangan olah nafas loh olah nafas hanya salah satu aja ya olah rasa penting, olah pikir penting. Ya, olah rasa ini berarti MBSR, olah pikir, kognitif, terapi, olah menu, olah relasi, olahraga, body stretching, supaya hormonnya normal, imbang, maka teorinya juga akan sembuh. Ya, saya, nya sudah 7 tahun, udah di pola hidup sehat, saya nggak tahu berapa ratus ya yang sudah sembuh, sampai saya nggak males, males ngepost kesaksiannya, saking banyaknya yang lepas obat. Awalnya sekian belas, nambah, nambah, nambah, ikutin aja olah nafas terus. Ya, ada simak modul pola hidup sehat. Sekian lagi semua modul ya. Ya, terutama insomnia ini olah hati, olah pikir, inner healing, mindful apa self image therapy lalu Wim Hof. Anda Wim Hof aja langsung ngantuk. Ya, karena ini khusus kanker, saya nggak pak jelas panjang lebar tapi insomnia udah banyak dibahas. Anda olah nafas itu kan parasympathetic tone. Dampak dari parasympathetic tone itu ya yang tadi uh, sempat saya munculkan. Jadi orang itu susah tidur di karena dalam dalam tubuhnya dalam autonomic nervous systemnya itu kebanyakan simpatik tone tapi kekurangan parasimpatik tone jadi begitu kita aktifkan parasimpatetik tone atau parasimpatik, respon saja udah pasti ngantuk ya, maka insomnia dengan cepat sekali ini termasuk yang gampang sekali mudah-mudahan ada tiga minggu lepas obat dah. dua minggu mungkin anda lepas obat obat tidur tapi simak yang dua modul tadi. ya jadi dengan ini kita menaikkan parasimpatetik turun yang simptomnya aja dengan orang olah nafas itu paling gampang muncul cepat itu adalah e, ngantuk. Tapi dengan menaikkan parasimpatetik maka rest rest itu tidur akan gampang, digest pencernaannya akan bagus karena vitamin nutrisi diserap semuanya pada malam hari maka regenerasi sel terjadi. kecebaliknya. kita kalau kebanyakan simpatik fight atau flight sedang tidur pun otaknya seperti orang otak berantem atau lari dikejar anjing maka ini gambarnya kan ilustrasinya kalau simpatik itu kayak orang dikejar ular gitu. <laughs> kalau saya kan sering ilustrasinya orang dikejar anjing gitu ya itu yang bikin orang nggak bisa tidur karena tubuhnya tidur tapi matanya matanya merem tapi hati dan pikirannya nggak tidur ya simak dua modul dari itu yang seperti ditunjukkan deep sleep ya walaupun loh dengan kan 7 tahun 11 tahun enggak bisa tidur aja bisa tidur semalam saya tidur jam 22 bangun kencing lalu sempat nggak bisa tidur saya olah nafas sebentar tidur lagi baru bangun 630 bagus ya sama kalau saya dulu tapi dulu saya penyebabnya itu saya 8 tahun kerja ekspor jadi saya dulu di, di Astra saya kerja di Astra itu di bagian ekspor marketing ekspor Lalu saya buka usaha sendiri, juga ekspor. Jadi saya 8 tahun kerja ekspor, di mana buyer saya Eropa itu. gitu. Ya. <laughs> Kalau kita malam hari, dia siang. gitu. Jadi jam malam jam satu pagi. Jarot, bales email, apa, fax saya. Dulu masih pakai fax email ya. Bales fax saya, bales penawaran saya. Udah, jam satu masih kerja. ya Jam 2 lah baru tidur. 8 tahun, jam 2, jam 3, jam satu baru tidur. 8 tahun ekspornya bangkrut, kebiasaan tidur jam satu jam 2-nya nggak bisa berubah bisa. Sekarang saya bisa tidur jam 8, saya bisa tidur jam 9. Bahkan saya bisa tidur nih kalau sekarang ini saya mau olah nafas, saya tidur lagi, <laughs> bangun tidur ya. Ini sekarang tidur bisa nih. Sekarang saya happy banget bisa tidur kapan saja lewat olah nafas, olah hati, olah pikir. Tapi enggak nyolah nafas ya, maka modul tadi 12A, 12B. 12B-nya tuh juga olah hati, olah pikir untuk tidur. Gitu ya. Bisa ya. Rendam es itu pagi atau siang? Ya. Kalau yang pasti jangan malam ya, boleh pagi, boleh siang, boleh sore ya. Kalau kebanyakan di YouTube tak lihat itu pagi, sebenarnya nggak ada waktunya. Kalau mau dengan kompres dulu, tapi kalau mau boleh ya dicobanya paling enak ya jam mandi pagi atau jam jam sembilan ya. Kalau mau ya, mungkin coba seminggu Sabtu minggu dulu yang agak siangan nggak apa-apa. Kalau saya ada fraktur tulang belakang karena c abras es bisa kompres itu langka. Ini saya terus terang bukan dokter yang sampai spesifik kalau ini boleh atau tidak boleh coba Anda ketik aja di Google ya. Misalnya um, ice bathing kan sekarang ini juga ice bathing bukan hal yang langka lagi gara-gara Vivo bikin begitu lalu banyak orang sembuh, kan. penelitiannya banyak jurnalnya banyak pantangannya banyak. Anda coba ketik di Google aja ice bathing dilarang untuk udah gitu aja sekarang ini gampang sekali kita bisa tanya ke Google kalau udah lebih, -lebih spesifik saya takutnya juga ada pantangan khusus kan kayak misalnya kayak uh, olah nafas menaikkan alkali, alkali gitu kan orang sakit ginjal mayoritas itu asam mayoritas tapi ada kasus loh orang ginjal dan alkalosis nah, udah itu jangan bingung itu ya malah malah harus makan yang asam-asam itu justru boleh tuh jadi kan ada kasus khusus jadi kalau saya nggak yakin lebih baik You, kayaknya Google lebih pintar dari saya deh, bukan kayaknya pasti. Kalau gitu orang yang hidup di musim winter bisa juga berfungsi sebagai ice bathing. dong. Ya itulah kenapa dalam penelitian orang-orang di daerah dingin lebih sedikit yang kena kanker atau malah jarang. Dan Wim Hof itu menarik sekarang kalau dia musim musim panas dia cari-cari ke tempat salju, kalau musim dingin dia nggak mandi air hangat. Sekarang saya iklan, saya sudah 2 tahun ini nggak pernah mandi air panas lagi. Lagi ke puncak, lagi ke Batu Malang, kemarin ke Amerika, mantep mandi air dingin itu itu wih, seger gitu, Habis minum kopi gitu ya. Jadi boleh aja. Wester luar biasa, ya. Menurut saya luar biasa. Menurut saya beliau luar biasa. Saya termasuk. Apresiasinya. Saya pikir dia, kalau Ibu Sandra topping, ya, Ibu, ya, Ibu Sandra itu dia lagi men menyelesaikan belajar naturopati. Jadi ya namanya belajar ya jawabnya pinter ya eh kok Sandra Tobing Ibu Sandra lalu Ibu Sipora Tobing itu yang pernah diajari sama Ibu Sandra ya Ibu Sandra emang belajar gitu ya atau Pak Baburuntu jawab itu ya emang memang dokter gitu ya tapi Ibu Esther terus saya kagum loh dia orang sederhana dan dia seorang yang kena kanker tapi jawabnya menurut saya kayak dokter aja pengetahuannya ya karena dia dia dia tahunya karena dia memang untuk dirinya sendiri dia belajar tanya dokter tanya-tanya dan ketika dia tahu itu dia mau capek-capek jelasin jujur ya jujur ya saya aja nggak se, sebaik Bu Esther arti, saya tidak terlalu mau dalam arti kalau sampai balas WA menjelaskan yang saya tahu gitu ya malah saya nggak mau saya bikin saya bikin klasik enzim tapi saya nggak mau ngajari klasik enzim nanti saya ngajari semuanya dong tapi <tuk> saya juga kebanyakan ilmu ya klasik enzim bisa animator juga pelukis juga bisnis juga nah kalau saya harus ngajari semuanya waduh jadi saya nggak punya kebaikan untuk ngajarin semuanya cara ukur saturasi setelah kelar olah nafas atau baru boleh aja pakai olah nafas ya apa saturasi sewaktu aja tapi yang pasti pas saat olah nafas itu kalau diukur menunjukkan bahwa itu membuat naik gitu ya nanti betul betul saya pasti akan turun lagi tapi lama lama rata rata saya dulu kan saya sembilan sembilan sekarang sembilan minimal sembilan rata rata sembilan dari 95 ke 98, udah itu tiga persen udah jauh jauh banget ya anda boleh sepanjang hari berkala mengukur gitu ya tapi kalau sepanjang olah nafas anda tahu pas tahan nafas itu turun sampai berapa dari real time ya nanti naiknya jadi berapa gitu ya. Lalu rata-ratanya berapa? Kayak kita ukur gula aja kadar gula sehari sekali, tapi selama setahun Anda ukur gula terus setiap hari jam yang sama jam 9 gitu ya. Sepanjang tahun Anda lihat grafik kadar gula Anda. Dan Anda ingat kalau catat ya perlakuannya apa gitu ya, itu boleh. Kenapa kulit saya kelihatan kuning? Saya kanker nasofaring. Waduh. Kulit itu kan pigmen ya bisa juga karena kebanyakan makan wortel, kebanyakan makan makanan yang warnanya kuning sampai berlebihan dan muncul di kulit. Ya, kalian bagus ya cek ke dokter kulit, tapi bisa juga kelebihan pigmen, kelebihan dari apa yang kita makan. Ya, bisa dikurangin kalau kebanyakan yang kita makan ya, Orang bisa makan wortel kebanyakan gitu sampai kuning ada loh. Apalagi makan kunyit. Kunyit kan kuningnya kayak kompleks itu, begitu kencing langsung wih kencingnya kuning banget kan. Gitu. Kalau beli banget, enggak keluar lewat kencing, ya sampai akan bisa ke kulit. Kenapa ya waktu saya tarik buang bifov, kenapa saya dingin sekali? Padahal tanpa AC nggak masalah, ya Anda latihan terus saja. Lutut saya sedang sakit sekali, saya kompres dengan full pack sampai dinginnya hilang, maka sakitnya juga hilang. Ya kalau dinginnya hilang, ambil ambil pack baru atau nanti begitu sakit lagi kompres lagi. Ya betul kalau sakit lutut dikompres dengan full pack. Ya, sakitnya hilang. Itulah kenapa, kenapa sakitnya hilang. Itu karena interleukin 10 Itu antiinflamasi. Inflamasinya hilang, sakitnya hilang. Ya, secepat itu. Ya, cuma karena saya harus mengajar di kampus, maka saya bisa kompres sekali sehari. Bawa aja, bawa full box dikasih es batu. kompresnya punyanya jangan cuma satu, ya punya dua atau tiga. Jadi nanti yang udah nggak dingin cemplungin lagi ya, makin sering makin bagus. Jadi kalau memang kayak mandi ice bathing ini kan ekstrim ya daripada kompres berendamnya sekalian, tapi sebenarnya kompres juga udah cukup. Tapi kompres itu kan lokal ya. Atau kalau misalnya gini, saya kanker panyudara atau kanker paru-paru, gimana kompresnya gitu ya? Udah aja gitu ya. Tapi kompres sebenarnya juga cukup bagus ya. Maka saran saya eh, punya lah kompres beberapa kalau pergi bawa box-nya. Yang kayak ada styrofoamnya itu loh ya, dikasih es batu, nanti di kampus pas lagi selesai ngajar ke ruang guru, ke ruang dosen kompres lagi gitu ya. Kalau dipakai naik turun tangga masih sakit, anda harus ikut senam lutut. Anda masuk di YouTube atau ikut pola hidup sehat, ya kan sering sekali diajarkan senam lutut. Karena istri saya itu kan ada, jadi bukan hanya kompres ya, kompres hanya salah satunya terapi sesaat supaya sakitnya hilang. Tapi anda harus makan glukosamin. Anda harus makan kolagen, kolagen terbaik di bonebrut sampai sekarang istri saya jangan kan naik tangga, nggak naik bukit aja nggak masalah, lepas tongkat gitu ya. Padahal meniskusnya di MRI dan di Ronsen loh ya, bukannya gak dicek loh robek, dokter bilang operasi, ya sembuh. Tapi sembuh itu bukan hanya menghilangkan rasa sakit, kalau hanya menghilangkan rasa sakit kompres sakitnya hilang, ya tapi bisa ya sakit lagi, anda harus kuatkan otot, ya ikutin ikutin latihan ototnya, body stretching. Ya, itu kan sering di post nih di grup apa body stretching untuk lutut ya untuk lutut itu Anda ikutin Anda latih 6 bulan paling tidak untuk menguatkan nggak ada yang yang sakit sebenarnya sembuh tuh ya operasi obat itu cepat sembuhnya tapi dengan pola hidup sehat kayak ototnya melatih ya paling enggak butuh 6 bulan tapi kalau begitu sembuh permanen karena ototnya udah kuat itu pun tetap dilatih terus sekarang sampai sampai hari ini istilah masih latihan otot Body stretching yang saya ajarkan itu yang pakai tali pakai pemberat pakai bola ya silakan disimak uh, lutut ya kalau mau wa grupnya udah waduh Pak udah jauh kayaknya lutut belum jauh ya apalagi yang di WA grup lansia baru saja di pos ya uh, lutut masuk YouTube ketik lutut Jarot mudah nanti akan muncul uh, nih modul 14 body stretching untuk lutut lansia senam lutut 14B body setting duduk ini juga untuk lutut ya jadi Anda tinggal latihan itu aja ya modul body untuk sakit lutut lansia sehat 2 senam lutut Anda latih itu ya saya nggak berani menjanjikan terlalu cepat dalam enam bulan ototnya kuat kalau ototnya kuat meniskusnya nggak ketekan, nggak ketekan ya maka nanti sembuhnya lebih permanen Oke, waktunya udah cepet. 30 belum lagi saya harus berangkat ke Cibubur untuk seminar di sana. Oke, saya jawab dengan cepat-cepat. Ya, kaki saya dingin. Olah nafas apa? Limfog. Olah nafas itu sebenarnya harus lengkap. Limfog pagi hari sebelum makan, sore sebelum makan boleh dua kali. Kalau waktunya nggak banyak cukup sehari sekali. Lalu yang MBST dan MBCT bisa dua tiga jam sekali. Jadi olah nafas itu satu kesatuan. Ya. Bolehkah sehari tidak hanya dua kali, Wim Hof? Kalau punya waktu, sebaiknya Wim Hof-nya hanya dua kali saja. Pagi sebelum makan, malam sebelum makan. Punya waktu lebih, silakan MBSR, MBCT. Kalau hanya Wim Hof saja gimana? Anda bisa aritmia, Anda bisa serangan jantung, Anda bisa sakit jantung. ya Karena Wim Hof sendiri tidak mengajarkan hanya Wim Hof. Wim Hof mengajarkan apa? Breathing teknik yang kita sebut Wim Hof, mind focus. Dua ini harus. Anda dua ini harus, anda nggak boleh hanya wimbo saja, Anda bahaya, ya. Anda harus maka simak modul pola hidup sehat itu tiap modul. Ketika anda dengerin modul demi modul, ini sudah saya dijelasin ya. Tapi ini kita jelaskan ulang. Khusus untuk kanker, maka kalau anda punya waktu gunakan untuk yang lain, ya. Untuk body stretchingnya, karena itu penting sekali. Bahkan body stretching yang saya ajarkan itu adalah serial MBSR juga, ya. Jadi kalau ada ketik MBSR nanti munculnya itu bukan hanya nafas ya. Makanya, makanya John Kapadzi bilang, it's not about breathing. Tapi bagaimana kita berolahraga itu menikmati mindfulness, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ini sebenarnya bukan hanya mengembangkan dada, tapi kita menikmati gerakan, mindfulness, penghayatan. Kita mencoba hidup ini menghayati gerakan, otomatis lupa utang, lupa masa depan, lupa masa lalu. Kita bisa sejenak aja dalam hidup ini, lupa masa depan, lupa masa lalu, tapi menikmati kenikmatan inilah yang memicu hormon-hormon anti stres ya jadi tidak boleh hanya bivov ya kalau saya bilang tidak boleh jadi saya ajarkan begitu masuk modul mbsr mbsr pasti saya ngomong seperti ini ya jadi anda kalau punya waktu daripada tiga kali bivov lebih baik hanya dua kali saja bahkan satu kali saja dua kalinya mbsr mbct ya kombinasinya begitu kalau saturasi turun sampai tujuh tujuh udah boleh Pak. Di bawah 92 aja itu sudah hipoksia. Ya, di bawah 92. Nanti kalau mau dibuang lebih jauh, tahan lebih lama pasti turun lebih bawah. Jadi kalau udah sampai di bawah 92 saja itu sudah terapi hipoksia. Maka 70 tentu saja boleh banget ya. Syukur bisa sampai 40-an. Jika saturasi saya saat saya pasang 100 terus nggak beberapa detik turun 98. Sampai 95, lalu naik 99, turun lagi. ya Ada orang yang dua kemungkinan. Ya, kalau Anda simak modul judul itu dijelasin ya, kenapa saturasi fluktuatif dua kemungkinan. Satu, peredaran darah Anda nggak lancar. Dua, ada ada kapal, telak, ka, kapalan di ujung jari, pindahkan alat yang lain. Tiga, alatnya, baterainya mau habis. Ya, maka pindahkan jari. Pindah jari fluktuasi terus, memang Anda punya masalah dengan saturasi. ya Enggak stabil, maka Anda harus olah nafas untuk menstabilkan. Anda harus latihan terus sampai stabil sembilan puluh delapan, sembilan puluh sembilan, atau stab, paling gak fluktuatif itu sembilan puluh delapan, sembilan puluh sembilan, sembilan puluh delapan, olah nafas seratus, selesai sembilan puluh sembilan, atau kayak saya dulu sembilan empat, sembilan lima, sembilan lima, sembilan enam, udah sembilan lima, rata-ratanya. Olah nafas, rata-ratanya naik, rata-ratanya naik, tapi pasti fluktuatif. Anda, enggak, Anda pergi aja ke puncak gunung, pasti akan turun, kan di sana oksigennya tipis. ya Jadi fluktuatif itu biasa. Kayak kencing, pH-nya fluktuatif, tapi dianggap berapa. Tapi kalau sampai kegiatannya sama, fluktuatif, ya emang itulah kondisi Anda. Tapi jangan khawatir, itu Anda sembuh dengan latihan olah nafas. Satu saya selalu 100 di rumah sakit, dan alat 3 digit UL, tapi pH urin saya selalu 6 atau kurang. Berarti tadi, ingat, Ph darah itu mencerminkan apa dua, paru-paru dan ginjal. Ketika ph-nya rendah, tadi ginjal membuat, membuang banyak asam. Berarti pola makan yang harus dibetulin. kan gitu ya, apalagi ph darahnya, nih saya nggak tahu ya, ini ph urinnya 6, ya atau kurang. Ingat, ph urin 5-8. Nah, kalau di rumah sakit, mumpung di rumah sakit, cek ph darah. PH darahnya berapa? Ya, tadi sudah dijelasin mengenai uh, ph. Ya, kalau saturasinya sudah 100 tapi pH urinnya rendah berarti yang Anda perbaiki adalah bukan saturasi, saturasi sudah 100, yang Anda perbaiki pola makan. Pola makan Pak Jelas setiap hari apa? Kalau simak Instagram saya sering saya post. Ya, tapi jangan ikuti pola saya karena Anda berbeda. Saya tidak kanker, ingat ya. Anda ikut saya Anda kanker nih. <laughs> jangan ya kalau Anda diabet, boleh gitu ya. Jadi tiap orang beda-beda. Untuk kanker olah nafas, bimbo berapa kali sehari? Mau kanker, autoimun, diabetes semuanya saya sama dua hari maksimal. Sebelum makan pagi, sebelum makan malam. Sebeli, selebihnya tiga kali, empat kali MBSR, MBCT boleh, empat kali senci boleh bimbo nya dua kali saja. Kalau punya waktu gunakan untuk yang lain. Karena terapi bukan hanya satu terapi kan. Bahkan kalau anda punya waktu lagi nih, oke okay. bimbo nya satu kali, MBSR nya satu kali. Jangan lupa body stretchingnya, nya. Harus lenturkan badan anda. Ya, supaya badan lentur, sarafnya lentur, darahnya lancar, sarafnya lancar, hormonnya lancar. Jadi ada yang ini fisik ya di luar tidur ya. Tidur kan pasti ada tidur. Maka olah nafas Wim Hof, olah napas MBSR, lalu ada body stretching. Ini kalau anda bisa sehari masing-masing sekali udah bagus banget. Jangan sampai bimohnya dua kali nggak sempet body stretching, iumnya tiga kali nggak sempat MBSR. Ini tiga tiganya harus ya kalau punya waktu. Kalau nggak punya waktu, oke okay, body stretchingnya dua hari sekali. Jadi ini dua kali, limpoph pagi hari, MBS sebelum, mal, sebelum tidur sudah bagus, ya. Yang minimalnya nih, ya. Pak tahan nafas belum turun saturasi, tapi pas tarik, ya itu dijelasin di modul limpoph, karena ada jeda waktu antara tarik nafas sampai oksigen ke ujung jari, ya. Coba anda simak lagi uh, modul workshop limpoph dua, ya. Kalau ada rematik boleh nggak mandi air dingin atau RS, Sebenarnya sih boleh anda coba masuk Google ketik rematik boleh mandi malam atau orang boleh mandi air dingin gitu nanti kan yang tidak boleh makan jangan makan purin ini ini ini ini gitu ya apa benar penyakit kanker itu ada faktor genetik ya ada kakeknya kanker ayahnya kanker ibunya kanker neneknya kanker anaknya kena kanker ada faktor genetik ada tapi bisa juga tanpa genetik karena pola makan yang salah ya Pak apakah kem kanker detailnya bisa dapat di mana di WA grup kanker di WA grup pola hidup sehat sudah diumumkan beberapa kali ini saya lagi ya. Saya saya, saya diagnosa usus lengket harus laraskopik. Kalau terus sakit perut seperti kemeng, kadang bisa berdarah, BAB berdarah. Bisa sembuh bisa. Tapi bukan olah nafas apa gitu ya. Olah nafasnya sama. Ya, olah nafasnya sama. Wim Hof, MBSR. Tapi berarti Anda harus nah, Kalau ususnya lengket apa dia? ada luka, baru aja diseminarkan tuh. Bon bun itu bisa menempel khusus yang luka ya simak modul pun broth nanti tambah lagi probiotik ya simak modul probiotik kulit kuning kanker bisa ke liver benar juga orang sakit liver kan kulitnya kuning ya Ini ada tambahan jawaban dari anggota yang lain betul ya Pak adik saya kena kanker tadi 4 sudah operasi dibuang kanker dengan jalan di kemo ke lima. Tahap sebelum diagnosa dokter, alami kulit, sulit tidur. Terbangun. Tapi sekarang setelah kemoterapi, tidur makin sulit. Sudah lakukan olah nafas dari pembelajaran Bapak. Oke, Kalau udah olah nafasnya, tinggal olah hati, olah pikirnya. Tadi ingat, modul deep pada ada dua. Yang satu soal nafasnya. Anda mau nafas kayak apa saja, sampai whiskey breathing, tarik 10 buangnya 20, udah sampai berat seperti itu. nggak ngantuk-ngantuk juga. Kalau kita nggak istirahatkan pikiran sama perasaan, mana bisa tidur. Ingat, nafas itu fisik, mental lebih tinggi. Maka, olah hati, olah pikir, olah rasa ini nggak terlepaskan. Bahkan, Anda boleh buang olah nafas, ya tapi Anda olah hati, olah pikir masih bisa sembuh. Tapi hanya olah nafas, tanpa olah rasa, olah pikir menurut saya nggak bisa sembuh, ya karena esensi olah nafas itu hanya sebenarnya hanya sebagai trigger. Ya, hanya sebagai pathway sebagai jalan itu kalau menurut John Kabatzin loh ya. Oke, terus saya kanker dan ada gejala saraf kejepit. penyebab susah BAB. Enggak ya kalau saraf BAB itu masalah pencernaan. Anda harus makan probiotik ya supaya nanti dengan probiotik itu makanan yang tidak tercerna, sisa yang tidak tercerna, yang keras segala macam dicerna sama probiotik ya selang kejepit, ya hubungannya sama bergerak susah ya. Kenapa saya gampang capek? Saturasi mesti 9 ya, coba nanti kalau saturasinya 100. Ya, gampang capek juga bisa metabolismenya nggak bagus. Gampang capek juga tidurnya 8 jam tapi deep sleep-nya hanya 10% misalnya, ya. pH urin 8,2 cara turun bagaimana? Kalau Anda minum air alkali ya stop air alkalinya. Ya, Anda minum jus pro, Ya. Anda bisa lakukan itu gampang kalau nurunin, ya. Apakah dengan latihan olah nafas bisa mengembalikan pelumas lutut? Jadi olah nafas menaikkan interleukin 10 supaya nyerinya sembuh. Untuk pelumasnya, Anda makan glukosamin dan kolagen. Makan ini tapi juga nggak naik-naik, misalnya gitu. Karena metabolisme jelek, maka olah nafas memperbaiki metabolisme. Tapi untuk regenerasi sel, pelumasnya kering atau habis, atau rusak. Harus diganti pelumas baru maka butuh bahan pelumas. Bahan pelumasnya itu adalah glukosamin dan kolagen. Mau yang pasti enggak salah gitu ya. Ya, glukosamin ada di kolang-kaling, kolagen ada di buntut yang murah. Kalau yang ma mahal tuh haisom. Itulah kenapa istri saya sudah hampir setahun ya pokoknya sejak sakit 7 bulan 8 lalu itu tiap hari makan kolang-kaling sama makan buntut untuk sumber kolagennya. Udah oh, jalan naik bukit aja nggak masalah ya oke karena segi waktu saya harus berangkat ya jadi saya stop nanti uh, kita akan lanjutkan uh, rekaman saya post di grup ya kita mungkin perlu berkala uh, khusus hmm. untuk kanker tapi yang non makan ya yang soal makanan menu udah saya serahkan kepada ahlinya ya kan pak Waweruntu penyintas kanker ibu Elizabeth Subrata ya nanti yang soal medis klinis ya saya panggil dokter Gentiani ya tapi biar saya dari sisi yang holistiknya, terutama soal olah rasa, olah pikir, olah nafas, yang penjelasan untuk kankernya. Oke Selamat pagi, sampai jumpa di program berikutnya.